ini tutorial pasang WillDop hmm. SPXL iya, Ring 10 ya mas ya Ring 10 Ring 17 matic mas <laughs> <laughs> Ini kalau beli berapa ini mas ini harganya 250 mas 250 satu atau satu pasang ya mas Satu pasang mas hmm. Gak boleh dijual terpisah mas Gak boleh Gak boleh. Terus kalau ban serepnya nanti gimana mas Ban serepnya Gak ada mas nggak pakai wildoc nggak, nggak pakai hmm. ini selain variasi fungsinya apa ini mas ini ya melindungi dari debu lah mas ya batu-batu kecil batu kerikil hmm, kalau batu besar bisa masuk tapi mas ya bisa mas <laughs> <Kesih dong>. <laughs> <laughs> ya apa lagi ya ini Ya. Sudah dipasang ini, nanti motornya bisa hidup, Mas. Ya, bisa, Mas. Positif, Mas. Positif pentil udah dipasang, Mas. Pentil tetap pentil. Alhamdulillah, kita beli yang Rikambi Origami oh, ini kenal potnya, merek Irs Muffler Purbalingga. Jangan benda oh, buat swallow aja Mas ya. Oh ben pakai sualo Mas. Mas ya kan. Asli buatan Sumatera ya Mas. Sumatera. Karena kita di Sumatera ini harus mendukung produk swalo. dalam negeri. Karena trek belum meyakinkan Mas. <laughs> Iki rumah sakura sualo, Rib. Apa? NRC gitu Lu IRC gitu melke IRC. ya.